Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu anasta wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udu billahi min syururi anfusina wa sayyiyati amalina. Mayahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falaha di'alah. Ashadu an la illaha illallah wahdahu la sharikanah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبًا. Ya ayuhaladzina amanuttakullaha waquluu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum Wa wa fawzan Amma ba'd kitabullah Wa hadin Muhammadin sallallahu alaihi Di malam hari ini insya InsyaAllah Dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas dan mempelajari dari perkara-perkara pokok di dalam agama Islam usul yang mendasar. Dari perkara agama kita, yang dimana kita mengambil tulisan dari al al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahab taala Yang disyarah oleh As-Syeikh Salih bin Fauzan al fauzan Hafizullah Ta'ala Di dalam Silsilatu Syarhi Rasail Pembahasan pertamanya adalah Al-Usul Sittah Sebelum kita masuk Semuanya sudah bawa catatan ya. Santri wajib mencatat. Sudah ada catatannya semua. Baik. Buku yang pertama yang akan kita bahas berjudul Al-Usu'lu Ini menjadi pembahasan pertama dari susunan yang dikumpulkan oleh Asyikh Soleh bin Fauzan Ha'afatullah ta'ala Pokok-pokok yang enam Dan kita telah Mengenal bersama Dari penulis Pembahasan ini Atau buku ini Beliau bernama Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi an Najdi, Imam Al-Mujadid Nama lengkap beliau Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali saya ulangi Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Mushrif bin Barid ini bisa dibaca Burid Bin Barid, Bin Muhammad, Bin Mushrif. Penyebutan lain, Musharraf. Bin Umar. Ada berapa tingkat nasab di sini? Banyak ya. Beliau berasal dari kabilah Bani Tamim. Beliau dari suku Bani Tamim. Kabilah itu suku. Beliau lahir di kota Uyainah. Kota Uyainah masuk daerah Najat. Uyainah masuk daerah Najat yang sekarang dinamakan Riyadh Lahir pada tahun 1115 Hijriah. lahir tahun 1115 Hijriah. Sekarang tahun berapa? Hah? 2022 itu Masehi. Hijriah. Beliau lahir tadi 1115 Hijriah. Sekarang tahun berapa Hijriah? 1000 empat ratus berarti berapa ratus tahun jaraknya Hah? tiga ratusan 300-an lebih sayap dan beliau rahimahullahu taala dilahirkan di tengah keluarga para ulama beliau tumbuh dikelilingi oleh ilmu disebutkan bahwasanya beliau menyelesaikan mengkhatamkan Al-Qur'an menghafalkan Al-Quran kurang dari umur 10 tahun ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menghatamkan hafal Al-Quran sebelum 10 tahun kita umur 10 tahun masih main-main bahkan memulai membaca Al-Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an sudah 12 tahun, 13 tahun. Iya. Berarti kita kecepatan belajar atau terlambat belajar? Eh? Terlalu cepat menghafal atau terlambat sudah menghafal? Sudah terlambat. asy Muhammad bin Abdul Wahab di sini sebelum 10 tahun sudah hafal. Al-Quran 30 Juz Kita umur 13 tahun 12 tahun baru mau memulai Belajar membaca Al-Quran Jadi tertinggal jauh Saib. Dan beliau tumbuh Dengan Mempelajari banyak pelajaran yang dimana beliau banyak dapatkan pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu tentang agama melalui orang tuanya, kakeknya, pamannya, karena memang mereka adalah para ulama. Disebutkan bahwasanya kakek dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang kodi. begitu juga ayah beliau jadi di waktu muda beliau rahimahullah ta'ala sudah menghabiskan banyak waktu untuk menghafal dari pelajaran-pelajaran selain dari menghafal Al-Quran beliau menghafal Matan-matan pelajaran Dari tafsir Hadis Dan lain sebagainya Taib. Beliau mempunyai banyak karya tulis Dan karya tulis beliau Ini menjadi rujukan Terutama di dalam bidang tauhid, karena banyak dari tulisan beliau ini pembahasan tentang tauhid, yang dimana ketika itu di masa beliau lagi maraknya tersebarnya kesyirikan, dan beliau datang membawa dakwah. Tauhid untuk memperbaiki dan memperbaharui dari kebiasaan mereka para masyarakat di zamannya agar meninggalkan kesyirikan. Sehingga beliau ini dikatakan sebagai Al-Imam al Mujaddid Seorang imam yang mendatangkan pembaharuan, kembali menghidupkan Tauhid ilallah agar Allah subhanahu wa ta'ala semata yang diibadahi baik, ini sedikit dari biografi beliau rahimahullahu ta'ala dan kita di dalam pembahasan ini akan sangat banyak menjumpai dari tulisan-tulisan beliau ucapan-ucapan beliau dan bagaimana beliau berjuang, berupaya, bertahan bahkan tidak sedikit yang mencela beliau yang berburuk sangka kepada beliau, menuduh beliau dari tuduhan-tuduhan jelek dan akan disebutkan di dalam pembahasan kita ini kita memulai dari pembahasan beliau Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Imamud Da'wah islamiyah wa Hami Hamal Millatal Hanifiyah Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Beliau adalah imam dakwah Islamiah dan pemelihara penjaga dari agama Hanifiyah agama di atas tauhid dan meninggalkan kesyirikan berpaling dari kesyirikan min ajabil ujab Wa akbar al-ayat, ad-dalatu ala kudratil malikil al-ghulab, sittatu usulin, bayanaha Allah ta'ala, bayanan wadhihan lil'awwam. Faqma yadunnul dhannun. Suma ba'da zalika gholata fiha kathirun min adhkiyai al-alam, wa uqalai ibani adam, illa aqalal qalil dari perkara yang sangat mengherankan dan atau perkara yang menajubkan dan besarnya tanda-tanda ayat-ayat yang menunjukkan atas kemampuan Al-Malik yang maha kuasa dari segala sesuatu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Enam perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala Telah jelaskan Dengan penjelasan yang Wadihan Penjelasan yang terang Penjelasan yang jelas sangat jelas Bagi orang awam Bahkan Sampai yang terawamnya Sekalipun. Ini Allah SWT telah menjelaskan di dalam ayat-ayatnya. Namun setelah itu. Kebanyakan dari. Orang-orang. Azkiya'il -orang alam. Yang dikatakan dia orang cerdas. Orang yang. Berilmu atau berakal dari Bani Adam ini mereka apa? Mereka banyak meninggalkan perkara tersebut membuat samar kecuali sedikit dari dari mereka yang masih tegak di atas apa? di atas perkara tersebut kata Sheikh Saleh Al-Fauzan hafizhahullah memulai dari mensyarah menjelaskan dari risalah beliau bismillahirrahmanirrahim la syakka anna allaha subhanahu anzalallaha anzalal qur'ana tibyanan likulli syai'in tidak diragukan lagi bahasanya Allah subhanahu wa taala menurunkan Al Quran ini dengan apa tibyanan likulli disyai penjelasan dari segala sesuatu. Wa an Na Rasulah saw bayanah dal Quran bayanan syafian dan Rasul saw sebagai utusan Allah itu juga telah menjelaskan Al Quran ini dengan apa? dengan penjelasan yang nyata. Wa ma wa fi hadzal Qur'an qadiyatut tauhidi wasyirki. Dan yang teragungnya, yang terbesarnya dari apa yang Allah dan Rasul-Nya jelaskan di dalam Al-Qur'an ini adalah berkaitan tentang tauhid dan ke kesyirikan sebab ini menjadi perkara pertama dan diutamakan yang dimana para nabi dan rasul diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengemban perkara ini menyampaikan tauhid dan agar apa dan agar umatnya meninggalkan kesyirikan. Di dalam Al-Quran Allah subhanahuwataala berfirman, Walakadabasna fi kulli ummatin rasula aniyabudullah hawajatani bataqud. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat ada utusan. Apa tugas mereka? untuk menyampaikan agar umatnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan thagut. Thagut itu sembahan selain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ini datang dengan penjelasan apa? tauhid dan ke kesyirikan. Al-Quran datang untuk menjelaskan tentang tauhid dan kesyirikan. Makanya, beliau memulai dengan kalimat apa dari perkara yang sangat mengherankan yang menakjubkan, dan besarnya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarnya ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan akan apa kekuasaan Allah terhadap enam perkara, enam usul pokok yang di situ sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya namun masih apa? kebanyakan manusia tidak memahaminya disebabkan karena orang yang katanya mengaku pintar yang mengaku cerdas, mereka melalaikan perkara ini. Yang selamat dari mereka hanya, se, hanya sedikit saja. Baik. Jadi, inilah pokok di dalam agama kita. Dan Al-Quran itu turun untuk menjelaskan ini. Yaitu Tauhid dan kesyirikan. Lianna tawhidah huwa aslul Islam wa aslul din. Karena Tauhid itu adalah pokok Islam. Dan pokoknya agama ini. Landasan agama. Agama ini. Wahuwa alladhi tubana alaihi jami'al a'mal. Yang dimana dibangun di atas tauhid ini seluruh amalan-amalan, jadi kapan ada amalan tidak dibangun di atas tauhid, maka apa? Maka batal amalannya. Yang menjadi diterimanya amalan adalah tauhid. Wasirku yabtiluha dal asal. Sementara kesyirikan yang membatalkan apa? Yang membatalkan tauhid. Kesyirikan yang membatalkan tau tauhid. Wa yufsidhuu walayakunulahu wujud. Yang merusak dari tauhid itu adalah kesyirikan yang menjadikan tauhid itu tidak ada adalah ke adalah kesyirikan. Sehingga dua pembahasan ini, dua perkara ini adalah perkara yang menjadi pokok di dalam agama kita, yaitu apa tadi? Apa itu? Tauhid dan dan kesyirikan. لأنهما أمران متضادان لا Yang dimana keduanya adalah dua perkara yang saling berlawanan dan saling menghapuskan, saling membatalkan. Tidak akan berkumpul keduanya selama lamanya. Tauhid dan syirik ini saling berlawanan. Jadi kalau ditanya apa lawannya tauhid, syirik. Apa lawannya syirik? Ah, Hozan. Apa lawannya syirik? Eh hey. hey. Melamun Apa lawannya syirik? Apa lawannya syirik? Tauhid Kalau lawannya tauhid Syirik Dua yang berlawanan Dan keduanya saling apa? Saling menghapus Saling membatalkan Pembatal tauhid apa? ah, Syirik. Yang membatalkan syirik tauhid. Ketika syirik tidak ada berarti seseorang itu di atas tauhid. Itu keharusannya seperti itu. Dan keduanya tidak akan mungkin berkum berkumpul abada selama-lamanya. Tidak ada Seseorang itu menggabungkan Tauhid dengan kesyirikan. Karena siapa yang terjatuh di dalam kesyirikan, dia otomatis menghapuskan Tauhid. Dan siapa yang meninggalkan kesyirikan, dia bersih dari kesyirikan, maka otomatis dia berada di atas Tauhid di atas tauhid. Ini perkara yang jelas. Falidzalikallahu <tuh>: subhanahu wa ta'ala bayyana hadzal asal fi kitabih fi jamiil Qur'an. Maka dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pokok ini landasan di dalam agama ini di dalam Al-Qur'an di dalam Ya, fi di dalam kitabnya di dalam apa seluruh Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pokok ini pokok tauhid dan kesyirikan ini disebutkan dari seluruh Al-Quran bahkan beliau menyebutkan falatakadu takhlu suratun min zikri tauhid wa zikri syirk. tidak ada yang terlewat tidak ada yang kosong dari satu surah. Melainkan disebutkan di situ pembahasan Tauhid dan pembahasan pembahasan syirik. Mulai dari kita baca surah Al-Fatihah. Ada pembahasan Tauhid, ada pembahasan syirik. Kita baca surah Al-Baqarah. Ada pembahasan Tauhid dan ada pembahasan syirik. Sampai di surah yang terakhir dari Al-Quran. Surah apa itu? Surah, Surah An-Nas di situ juga menyebutkan tauhid dan, dan kesyirikan. Jadi, kesimpulannya bahwasanya Al-Quran itu berisi tentang tauhid dan kesyirikan. وَالنَّاسُ يَقْرَعُونَ هَذَا القرآن ويرددونه. Dan manusia itu membaca Al-Quran. Dan mereka mengulang-ulangi bahkan. Iya atau tidak? Banyak dari manusia membaca Al-Quran. Diulang-ulang bacaan Al-Quran. Tapi kata beliau, walakin قَلَّا Mayat tanabah liha bayan, tapi sangat sedikit dari mereka yang apa mengambil peringatan dari penjelasan ini. Banyak pembaca Al-Quran, tapi masih terjatuh di dalam ke syirikan. Banyak dari pembaca Al-Quran tidak mengetahui tauhid. Ini yang disayangkan. Dan ini sekarang yang lagi dibahas oleh beliau. Perkara yang menakjubkan. Sudah jelas Allah subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Al-Quran. Bahkan akan mudah dipahami terhadap orang yang paling awamnya. Cuman sayang yang mengaku pintar, yang mengaku cerdas, yang mengaku membaca Al-Quran. Mereka apa? Meninggalkan maknanya. Walidhalika tajidu kathiran minan nasi yakra'una al-Quran. Wayaqa'una fi syirki wa yukhilluna bittawuhid. Yang hal itu banyak didapati dari manusia. Mereka membaca Al-Quran tapi terjatuh di dalam kesyirikan. Dan mereka apa? Mereka tidak mengetahui tawheed. Ma'anna hadal amra wadihun fi kitabillah wa fi sunnati Rasulullah SAW. Bersamaan perkara ini sudah sangat jelas. Sudah apa? Sangat jelas di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang dimana mereka masih berjalan di atas adat kebiasaan mereka dan mereka apa? mengambil Dari peninggalan bapak-bapak mereka dan syekh-syekh mereka dibandingkan apa mereka kembali terhadap penjelasan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Fal aslu indahum ma wajdu alaihi abahum, wamashayiqahum wa ahlu baladihim yang di mana usul Pokok di sisi mereka, yang menjadi landasan untuk mereka adalah apa yang mereka dapati dari bapak mereka. Sudah turun-temurun dari dulu. Dari syekh-syekh pembesar-pembesar mereka. Dan dari penghuni atau penduduk negara atau negeri mereka. fi yaumin minal aiyam ayita amalu waitadabbarul quran yang mereka tidak bertafakkur memikirkan dari hari-hari untuk apa untuk mentadabburi Al-Qur'an untuk memahami memperhatikan isi Al-Qur'an wa ya'rudu 'alaihim ma kana dan untuk apa menyebarkan isi kandungan Al-Qur'an tersebut terhadap manusia hal huwa sahihun aw ghayru sahih Apakah perkara itu benar atau tidak benar. Ini tidak ada yang menyampaikan terhadap mereka. Makanya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau semangat di dalam perkara ini untuk menyampaikan terhadap umat. Kenapa? Karena di masa beliau penyeru akan Tauhid. Pemberi peringatan terhadap kesyirikan sudah apa, sudah meredup. Yang dimana kebanyakan manusia dibiarkan, mereka apa? Melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan itu adalah apa? Peninggalan dari bapak-bapak mereka. Ini sudah menjadi adat kebiasaan mereka. Ini datang dari pembesar mereka. Dan ini banyak dilakukan oleh penduduk mereka. Dan mereka banyak meninggalkan dari apa? Ya Mentadaburi. Memperhatikan isi kandungan Al-Quran. Al Baik. Dan ini memang yang telah terjadi. Dari orang-orang musyrikin. Wa idha lahum ma anzalallahu qalu. Bal nattabi'u ma... Al aba ana. Ketika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Yaitu apa? Apa yang Allah turunkan? Al-Quran. Kalau mereka diajak, ayo ikuti apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Maka mereka mengatakan apa? Kami mengikuti peninggalan bapak-bapak kah? Kami, walau karena abah um, layakilu naseh allah tadiun. Padahal bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka itu tidak diberikan apa? Tidak diberikan ilmu, tidak diberikan akal dan tidak mendapatkan petunjuk kepada kebenaran. Karena memang kesyirikan menduakan Allah Subhanahu wa taala perkara yang besar. Baik. Jadi di sini Syekh ingin mengingatkan untuk kita bersemangat menyampaikan isi penjelasan Al-Qur'an terutama di dalam perkara tauhid dan ke dan kesyirikan. dan ini menjadi pokok di dalam agama kita bal akhadahu mutaqlid al ama li abaihim wa ajda wa ajdadihim wa anna al qur'ana inma yuqra'u lil barakah wahusulil husul al ajri maksudi annahu yuqra'u lit tadabbur wal amali bima bahkan mereka itu taklit buta taklit buta itu dia mengikuti tanpa pandang bulu mau ada apapun pokoknya dia tetap ikut yang ini mau ada yang nasehati, mau ada yang menyampaikan mau ada yang peringatkan pokoknya dia tetap pilih yang ini nah, itu namanya taklit buta dan tentunya dikatakan taklit buta ini disematkan kepada orang yang dia mengikuti terhadap perkara yang batil. Itu namanya taklit buta. Mereka taklit mengikuti bapak-bapak mereka dan nenek moyang mereka. Dan mereka hanya menjadikan Al-Quran itu yukra'u barokah, dibaca untuk berkah, mendapatkan pahala dengan membacanya, dan bukan maksud dari bacaan mereka itu untuk ditadaburi, dipahami maknanya, dan diamalkan isi kandungannya. Ini Al-Qur'an di sisi mereka orang-orang yang apa? Orang-orang yang jauh dari tauhid, tidak memperingatkan tentang kesyirikan. Mereka menjadikan Al-Qur'an itu hanya sekedar bacaan yang diambil pahalanya. Beliau akan lebih rinci. Allah qalla minan nas may al qur'an li hadzal gharad innama yaqra'una litabarruk bih au ataladdudu bi sautil qari au taladdudi bi sautil qari wa atarannumi bih au liqiraatihi 'alal mardo lil ilaj sangat sedikit dari mereka yang membaca Al-Qur'an untuk apa untuk sebagai Peringatan untuk sebagai penjelasan diamalkan, bahwasanya mereka kebanyakan membaca Al-Quran untuk apa? Tabaruk untuk mendapat pahala tadi, cuman bacaannya saja. Untuk apa? at dut bisa ori kesenangan di dalam suara Al-Qur'an, lantunan Al-Qur'an. Iya. Al-Qur'an sampai dilombakan. Tapi yang dilombakan, nadanya yang paling tinggi, nadanya yang paling bagus, Nah ini ada seperti ini. Atau membacanya untuk apa? Untuk sekedar menyembuhkan orang yang sakit. Nanti dicari Al-Quran kalau lagi sakit. Sembuh sakitnya, ndak pernah lagi dengar Al-Quran atau ndak pernah baca Al-Quran. Atau memang dia jadikan Al-Quran hanya untuk meruqyah saja, menyembuhkan orang. Kalau yang memang diberikan apa? Kemudahan, keutamaan bisa membaca Al-Quran. Dia jadikan Al-Quran hanya sebagai ruqyah saja. Tanpa tahu maksud. Tujuan Al-Quran itu diturunkan dengan dipahami maknanya dan diamalkan. Diambil perkara pokok agar terhindar seseorang dari kesyirikan dan pokok di atas Tauhid. Amma ayyukro'alil amal bih wa tadabburi wa suduri amma fih عرض ما عليه الناس على هذا Adapun yang membaca Al-Quran untuk diamalkan di tadaburi, untuk difahami maknanya dan disampaikan kepada kepada manusia dari kandungan Al-Quran tersebut. Maka ini tidak didapati kecuali sangat sedikit di antara mereka. لَنَكُلُوا innahu مَعْدُمُ Kami di sini tidak katakan bahwasanya tidak ada. Tidak ada yang menyampaikan isi kandungan Al-Quran. Menyampaikan penjelasan Al-Quran. Kami tidak katakan itu tidak ada. لَكِنَّهُ فِي أَقُلِّ tapi yang dikatakan adalah sangat sedikit. Berarti kebanyakannya ti, Tidak. Dan itu memang dirasakan di masa sekarang. Penyeru terhadap Al-Quran. Isi kandungan dan amalannya. Itu sangat, se, sangat sedikit sekali. Lebih banyak orang yang apa. Dia senang dengan bacaan Al-Quran. Tilawah lagu-lagu Al-Quran. Tapi tidak faham apa makna kandungannya. Baik. tajidul Quran fi wadin, wa amalu baghdinasi fi wadin akhar. La yufakiruna abada, au da'in mahum fi dan dengan hal itu, ketika didapati Al-Quran itu di lembah satu. Dan amalan-amalan sebagian manusia di lembah yang lain. Mereka tidak memikirkan perubahan ini seterusnya. Walau hawa la mujadidun. Dan seandainya ada di antara mereka. Di sekeliling mereka, orang yang mendatang, mendatangkan pembaharuan. Ada yang membawa peringatan. Ada yang menyerukan kepada Allah untuk merubah kebiasaan mereka. Yaitu agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Memahami makna dan beramal dengannya. Maka mereka, apa? mereka berdiri menentang dan menuduh dengan kesesatan. Oh ini orang sesat. Iya kan? Ketika ada orang yang tegak di atas, Al-Quran dan Sunnah, dari memahami dan beramal dengannya, justru di dikatakan sesat. Dikatakan apa? Dia keluar dari agama, atau membuat agama baru. Dan seterusnya, dari apa tuduhan-tuduhan itu dialami sekali di masa sekarang, ketika ada penyeru tauhid, memperingati kesyirikan langsung dikatakan, "Wah, ini keras, agama ekstrim." Nah, padahal ini yang tercantum, yang dijelaskan di dalam Al. Al-Quran dengan sejelas-jelasnya Dari awal Al-Quran sampai akhirnya Menjelaskan perkara Tauhid dan kesyirikan Tapi perkara yang sangat menakjubkan Ketika ada yang memperingatkan kesyirikan Kokoh di atas Tauhid Dikatakan apa? Ini agama baru Ini orangnya sesat Dan lain se sebagainya maka ini mengherankan di masa apa? Di masa Syekh yang sudah 300 tahun yang lalu, apalagi di masa kita ini, justru lebih pa, Lebih parah. Iya. Makanya ketika kita melihat bagaimana musuh-musuh beliau di dalam dakwah ilallah, di dalam menyampaikan isi kandungan Al-Qur'an dan sunnah, beliau banyak sekali mendapatkan apa? Mendapatkan gangguan tuduhan, ucapan, celaan, dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan oleh Sheikh Fauzan di dalam kelanjutan penjelasannya. Tapi waktunya sudah habis. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tayyip. Ada yang mau ditanyakan? Yang kurang jelas? Atau yang ketinggalan catatannya? Atau ketinggalan semua? Insyaallah pertemuan berikutnya sebelum kita mulai kita tanya lagi ya. Tayyib barakallahu fikum wallahu warahmatullahi wabarakatuh